Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan PRIZI SLB Negeri 6 Jakarta. Pada pertemuan hari ini, saya akan membuat sebuah eh, konsep presentasi ya yang akan dibuat oleh para guru-guru. Jadi, di sini kita tidak menggunakan eh, aplikasi tetapi menggunakan web yaitu priji.com. Oke. Saya akan memperlihatkan tampilan muka saya. Nah, di tampilan ini, maka di priji ini kita bisa melihat uh, wajah kita Kadang guru-guru juga bingung terhadap bagaimana sih cara presentasi kepada peserta didik yang ada di SLB kadang kita harus memperlihatkan oral atau bahasa uh, isyarat yang itu baik cb atau bisindo itu eh, terserah tergantung kebutuhan jadi eh, di Rizi ini bapak ibu dapat presentasi sekaligus eh, melihatkan wajah atau enggak mimik bapak ibu dalam eh, presentasi ya jadi beda dengan aplikasi-aplikasi lainnya nah di sini juga Bapak Ibu bisa Langsung melihat tampilan presentasinya Nah di tampilan presentasi ini Saya membuat ada Langkah-langkah membuat presentasi Terus tanya jawab Berbagi pengalaman Dan nantinya Bakal ada kolaborasi antar guru Karena kolaborasi antar guru ini sangat penting ya Bagi perkembangan teknologi Jadi kita di disini akan terus saling berbagi informasi mengenai teknologi dan perkembangan dari teknologi itu sendiri. Oke. Okay. Yang pertama yaitu e, membuat presentasi. Jadi e, kita akan coba akan mencoba membuat Prezi ini menjadi sebuah aplikasi yang sangat mudah bagi guru-guru dan juga peserta didik yang memang memiliki hambatan seperti tunarungu atau e, peserta didik lainnya ya tapi e, saya sih melihat priji ini sangat enak untuk peserta didik tunarungu ya karena dia e, kita bisa berisyarat presentasi dan juga memperlihatkan tata cara bahasa kita mulut kita itu secara langsung dan dalam membuat presentasi kita sudah mengenal banyak aplikasi ya, ada PowerPoint dan lainnya. Dengan perkembangan teknologi untuk membuat presentasi kita hanya perlu mengenal beberapa web, yaitu seperti uh, yang sekarang saya coba yaitu freji.com. Nah di sini ada, uh, jadi kita untuk kamera sendiri nih untuk kamera Bapak Ibu bisa menggunakan uh, webcam atau enggak handphone supaya Bapak Ibu bisa terlihat dari berbagai arah ya, jadi tidak hanya satu arah aja. Kalau menggunakan laptop itu kan kita hanya satu arah, gitu. Jadi kalau menggunakan uh, webcam atau kamera handphone itu bisa dari berbagai arah dan presentasinya lebih enak juga sih nantinya. Nah, jadi di sini akan ada empat langkah ya dalam membuat uh, Prezi .com ini. Dan mungkin langkah-langkahnya tuh apa saja sih yang biasanya dibuat yaitu yang pertama yaitu kita harus uh, membuat dulu akun ya, akun pembelajaran. Dalam langkah pertama itu yaitu buka dulu friji.com. Ya, P r -E -Z i dot i.com nah terus masukkan nama nama belakang email password terus jangan lupa di checklist I'm not robotnya terus klik continue pokoknya checklist-checklist kalau ada kolom checklist di checklist. dan mungkin nanti di selanjutnya itu akan ada kayak uh, Bapak Ibu bisa memilih nih paketan berbayar jika ingin mendapatkan semua fitur yang ada di dalam Rizy.com ini itu kayak itu membuat video secara langsung, kalau enggak membuat presentasi secara langsung, biar bisa di save ke komputer itu bisa semuanya. Tetapi harus berbayar ya. Dan di sini juga ada mungkin ada beberapa kategori ya, ada plus, ada pre premium, dan ada teams. Nah untuk sekolah mungkin bisa menggunakan yang teams. Nah terus. Uh, jika sudah berbayar, di dalam prizi.com ini Bapak Ibu bisa memilih template dan juga memilih beberapa aplikasi yang terkunci. Dan mungkin langkah yang ketiga, karena mungkin berbayar nanti dulu deh, kita pelajari dulu aja ya prizi itu seperti apa gitu. Nah mungkin langkah yang ketiga Bapak Ibu bisa langsung membuat atau memilih template, template yang gratisnya gitu ya di prizi.com ini. Nah, mungkin nanti di akhir video, di akhir pengenalan ini, akan saya jelaskan kepada bapak ibu di rumah mengenai bagaimana sih caranya kita untuk menggunakan prizio.com ini. Nah, maka langkah yang keempat, nah ini contohnya ya, contoh langkah yang keempat yaitu kita dapat memilih jenis yang bagaimana sih, yang enak untuk kita presentasi atau enggak yang uh, tidak enak yang misalnya ada penambahan kah atau ada pengurangan kah itu tergantung dari kebutuhan uh, bapak ibu di rumah gitu dan untuk uh, terus belajar ya mungkin nantinya akan kembali lagi nih ke awal, pada akhir itu akan kembali ke awal seperti ini dan sebenarnya ini itu nanti bisa dihilangkan ya jadi uh, presentasi yang ada bulat-bulat ini ini bisa dihilangkan. Tapi nanti di akhir aja akan kita bahas mengenai cara menghilangkannya ya. Nah, di sini saya akan coba dulu dua tahap biar apa? biar presentasi dan itunya tuh terlihat. Nah, mungkin di sini bagaimana menggunakan priji.com atau Bapak Ibu sudah siap belum menggunakan freeG? Nah, terus apa? Ada yang ingin ditanyakan? silahkan di kolom komentar. Bapak Ibu uh, Jika ingin bertanya Bisa bertanya secara langsung Di kolom komentar Nah Selanjutnya Kita itu harus uh, Saling berbagi mungkin ya Karena dalam berbagi ini Dengan bertambahnya guru baru Dengan bertambahnya guru-guru muda Mungkin di sekolah-sekolah Bapak Ibu Semuanya uh, Kita akan uh, Belajar bersama itu melalui diskusi kelompok jadi Mak nanti e, pembelajaran ini harusnya berkelompok gitu ya kelompok. karena di e, SLB itu ada tiga jenjang mungkin nanti ada kelompok SDLB, kelompok SMP LB. kolaborasi itu sangat penting karena untuk terus mengikuti perkembangan teknologi kita semua tidak bisa saling berjalan sendiri dalam hal ini kolaborasi sangat penting untuk menciptakan pembaharuan dalam belajar dan meningkatkan potensi pada semua guru yang ada nah jadi eh, pokoknya kolaborasi itu sangat penting ya, jadi kita semuanya belajar bersama demi eh, terciptanya media-media pembelajaran yang baik, itu untuk peserta didik kita oke okay? Mungkin eh, nanti di sekolah bapak ibu masing-masing dan khususnya di sekolah saya sendiri di SLB Negeri 6, kita akan terus tingkatkan potensi-potensi eh, yang ada pada semua guru. Dan semuanya sudah dijelaskan, mungkin kita selanjutnya akan lanjut ke praktik ya jadi kita akan lanjut ke praktik tentang bagaimana cara menggunakan uh, priji.com ini untuk guru-guru yang muda-muda bi mungkin bisa langsung buka priji.com dan membuat akun dan berlatih secara mandiri oke untuk selanjutnya nah beginilah tampilan pada priji.com ya jadi ini tampilan gratisnya ya kita akan ke tampilan gratis dulu di sini ada Uh, Pre-project mungkin ya, di situnya. Nah, bapak ibu bisa ke prejed.com. Terus ada ada beberapa menu mungkin di sini bahasa Inggris ya, tapi bisa diterjemahkan kok ke dalam bahasa Indonesia. Nanti cara penerjemahnya akan dibahas pada video selanjutnya mungkin. Nah, terus uh, di sini juga ada project-project yang telah kita buat ya selama uh, ini gitu. Jadi Tenang aja, tidak akan uh, banyak memakan ruang karena semuanya di save di web. Dan di sini ada free project. Jadi free project itu hanya mendapatkan tiga fasilitas saja. Dan untuk membuka kuncinya itu harus berbayar ya mungkin. Nah ini ini ada paketan paketannya nanti kalau bayarnya segini itu dapatnya apa aja? Kalau bayarnya sekian dapatnya berapa? apa aja itu akan ada tapi uh, ini sih sangat sangat membantu sekali ya apalagi kita selama ini untuk mengolah presentasi gitu di PowerPoint atau enggak di aplikasi-aplikasi uh, yang lainnya itu sangat uh, harus gimana ya alurnya nah di FreeJ ini sudah tersedia beberapa alur ya beberapa template atau enggak beberapa uh, yang menarik yang mana sih yang cocok untuk peserta didik saya yang mana itu sudah ada semuanya di uh, priji.com ini nah mungkin yang pertama uh, saya akan coba membuatnya sebuah alur pembelajaran sebagai contoh saya ya kan saya klik yang ini Oke kita As this oke okay, kita uh, nah yang ini untuk yang berbayar terus yang bawahnya untuk yang gratis nah kita pakai yang bawahnya itu anyone on the web nah kita tidak bisa untuk klik langsung continue kita harus ke presentation uh, title diberikan judul dulu gitu ya ke ini judulnya apa sih Mungkin uh, saya akan beri judul pelajaran seni rupa. Nah, oke. Okay. Ada centang biru berarti belum pernah digunakan atau belum ada yang sama. Uh, mungkin bisa untuk klik continue. Dan kita, ini semuanya sih tergantung pada sinyal ya. Sinyal dari uh, handphone atau wifi uh, di rumah atau enggak di sekolah. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan... Kita di sini itu bisa mengganti teks yang ada gitu ya. Jadi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima ini bisa diganti semua teksnya isinya menjadi mungkin menjadi bahasa Indonesia ya, karena biar mudah. Nah, misalkan saya isi pelajaran seni rupa. Oke. Nah, sudah pelajaran seni rupa, kita atur Uh, hurufnya sehingga enak ya untuk dilihat. Nah, jika diklik yang pertama itu lesson profile, maka akan masuk ke tampilan yang ini. Nah, ini juga nantinya bisa diedit semuanya. Oke, kita ubah ini menjadi apa ya? Kira-kira menjadi program atau profil pelajaran ya. Karena dijudulkan udah ada pelajaran seni rupa mungkin di sini jadi profil uh, pelajaran nah terus yang keduanya mungkin bisa diisi dengan seni rupanya itu sendiri atau tahapan pelajaran seni rupa terus yang ketiga kira-kira diisi dengan Dasar-dasar seni rupa, jadi ini kayak saya mau buat sebuah runtutan materi ya, jadi di bulan pertama saya akan mengenalkan profil pelajaran, seni rupa itu apa, terus di profil kedua ada tahapan pelajaran, terus di tahap ketiga ada mengenai dasar-dasar seni rupa, unsur-unsur seni rupa, dan lain-lain, terus nanti di bulan keempatnya ada seni rupa murni itu apa, terus di bulan kelima itu, ada seni rupa. Terapan itu apa? Dan di bulan keenam itu, kita akan membuat sebuah praktik, yaitu membuat keterampilan eh, kayu, ya, membuat kerajinan dari kayu. Nah, mungkin di sini ini eh, poin-poin pentingnya, ya. Jadi, kayak poin pentingnya, jadi nanti presentasinya tuh enak gitu. Langsung eh, ini, peserta didik ini yang akan kita lakukan selama enam bulan ke depan misalkan. Oke, kita klik profil yang pertama untuk supaya pindah ya, supaya pindah ke dalam e, isi nantinya masuk ke isi. Nah, di sini juga perlu dilihat bahwa profil yang ke, pertama itu dari halaman 2 sampai 9, yang kedua itu dari halaman 10 sampai 13, yang ketiga halaman 14 sampai 17 dan selanjutnya ya. Jadi di sini ada titik-titik poinnya nanti di dalam angka satu itu ada dari 2 sampai 9 mungkin. Nah, di sini ada seni rupa. Saya jelaskan aja dulu tentang profil pelajarannya Seni rupa itu apa? Misalkan seni rupa merupakan uh, sebuah keterampilan ya, keterampil bidang ilmu yang bergerak di bidang seni atau enggak di pokoknya di sini eh, Bapak Ibu harus mengisi ya mengenai materi-materi foto atau enggak eh, apa pokoknya apa aja bisa dimasukkan di sini nah oke okay? Terus, ini untuk yang pertama Terus, in, itunya diganti juga jadi seni rupa Itu apalagi di dalamnya nanti Jadi semakin mendalam mungkin ya, Terus, nah yang ini jadi ada Oh ini isinya Ini isinya juga bisa dirubah nantinya Jadi kayak bisa diisi dengan foto-foto Atau enggak dengan gambar Dengan video juga mungkin bisa ya jadi di sini akan dijelaskan lagi. Jadi nanti ya kita presentasinya itu enak gitu. Nah, ini Bapak Ibu pokoknya bisa terus untuk mengikuti ya. Nah, udah gitu nanti jika udah selesai mengisi ini Bapak Ibu akan diajak kembali ke halaman setelahnya mungkin. Nah ini bisa diisi dengan gambar-gambar ya. Bisa gambar-gambar itu nanti ada di insert di atas itu yang tiga ada style, ada insert, ada share itu bisa diklik dan nanti kalau udah kira-kira selesai itu akan diajak lagi kembali lagi ke uh, awal gitu dan nanti akan mengisi lagi tahapan pembelajaran yang selanjutnya. Jadi nanti pindah-pindahnya itu enak. Jadi ke awal lagi. Terus kita sekarang akan membahas tahapan pelajaran mungkin. Nah, di sini ada mungkin ada menggambar unsur-unsur seni rupa ya. Jadi apa aja sih nanti unsur-unsur seni rupanya tahapan di tahapan pembelajaran itu. Nah, di sini bisa diisi lagi nih misalkan unsur seni rupa ada titik, ada garis dan lain-lain. Itu eh, pokoknya presentasinya, itu nanti jadi enak, Be. dan nanti kita akan coba ya, praktikan mengenai presentasi ini dengan menggunakan eh, freeg.com ini ya. Terus yang ketiga itu ya, tinggal diisi-isi aja sih. Ini mau apa gitu ya, isinya itu dan... Sampai yang keenam nanti di halaman mungkin halaman 30 apa halaman 17 nya ya 14-17 nantinya. Nah itu bisa diisi dengan presentasi langsung. Nah mungkin sekarang kita sudahin dulu. Anggap aja ini udah beres. Nah kita masuk nih ke tahapan pelajaran. Itu kita untuk mengaktifkan video itu di pojok yang berwarna biru ada present nah di situ ada desain uh, video nah nanti diklik aja ini klik continue terus pilih mau pakai uh, apa video webcam atau enggak pakai video apa laptopnya itu sendiri kalau enggak uh, apa menggunakan handphone dan lain-lain ya nah di sini itu bisa Uh, dimatikan, bisa dihidupkan itu uh, tergantung dari keperluan Bapak Ibu ya apakah di penjelasan ini itu harus menampilkan wajah mungkin ya karena mungkin di hari Senin saya uh, mengajar anak-anak tunarungu maka saya harus ada nih wajahnya karena biar saya bisa berisarat secara langsung dengan mereka atau enggak saya bisa Membacakannya dengan pelan-pelan Agar mulut saya bisa Dibaca oleh peserta didik Ya Dan Untuk memasukkan gaya Atau enggak ah Backgroundnya ini kurang enak itu bisa di style ya Jadi bisa pilih background Di style yang di atas tuh Yang ada tiga Di style ada insert ada share Nah itu Terus kalau misalkan kurang nih Kurang gambarnya itu bisa di bisa upload di upload gambar di sini. Nah, di situ tinggal pilih aja ada image, ada GIF, ada stiker, ada icon ada animation, terus ada PowerPoint juga bisa dimasukkan ke sini. Ya. Ada teks juga, takutnya ada penambahan teks atau enggak ada pengurangan teks. Itu bisa dilakukan di insert ini. Nah, ya. Oke. Okay. Untuk ini tidak jauh beda sih dengan aplikasi-aplikasi lain, atau enggak dengan web-web lain di sini. Dan di sini juga ada kolaborasi, dan oh iya, kelebihannya di sini bisa uh, live freezy Jadi, bapak ibu kayak lagi apa lagi presentasi ya, secara langsung kepada peserta didiknya gitu. Nah, mungkin uh, di sini saya langsung mulai untuk presentasi ya. Oke. Okay. Bapak Ibu bisa memperhatikan di bawah ini ada tiga tanda. Nah, tanda ini bisa untuk meng-off-kan ya. Bisa untuk mematikan uh, tampilan presentasi. Nah, kalau mau dimunculkan lagi tinggal munculkan. Dan, Nah, yang itu untuk mematikan kamera. Jadi, kameranya nanti mati. Kalau yang ketiga itu. Nah, yang tengah itu untuk, Jadi, ada kolaborasi antara uh, video dan juga ada, Eh, teks ya, nah, oke. Okay. Mungkin eh, di sini bisa diikuti ya, nah, kayak tadi, jadi kayak bolak-balik gitu. Nah, presentasinya tuh kita tergantung, kita mau menampilkan wajah kita full atau enggak mau menampilkan dengan teks atau enggak mau menampilkan persentasinya aja. Itu tergantung dari kebutuhan eh, Bapak Ibu. Ya. jadi Semuanya bisa dipelajari dengan mudah dan dengan cepat Tergantung uh, keinginan aja Kalau ingin bisa ya pasti belajar Dan kita jangan menganggap semua ini itu susah ya Semua ini mudah kok Sudah ada panduannya, sudah ada aturan Dan sekarang ini banyak di Youtube juga Tentang menjelaskan uh, beberapa cara caranya ya nah di sini bapak ibu ke, jangan lupa ya kalau mau merek merekam itu diklik nanti klik start recording nah nanti akan mulai nih satu tiga dua satu ya dan mulai merekam nah oke okay, udah gitu langsung kalau misalkan sudah nih langsung klik yang paling pojok biru itu terus e, kalau udah lagi save video ya. Misalkan udah ah udah oke okay nih. Ya udah kita save aja videonya dan kita tunggu. Oke. Okay. Nah, di sini kita bisa berbagi link atau enggak bisa langsung memasukkan ke Google Classroom. Jadi ini bisa saling berhubungan gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum punya Google Classroom bisa untuk mulai membuat Google Classroom. Tetapi untuk mendownload video ini supaya ada di laptop Bapak Ibu, ini harus membeli dulu ya. Harus membeli dulu uh, paketan dari prigid.com-nya. Nah, oke. Okay. Di sini uh, publik ya. Harus publik ininya. Uh, privasinya terus. Uh, oke. Okay. Kita langsung share ke langsung share dan ya langkah-langkahnya mungkin seperti itu ya Bapak Ibu jadi nah di paling bawah itu ada di atasnya delete terus atau enggak record again itu kalau record again nantinya kayak merekam ulang terus ada di atasnya ada share to Google Classroom itu Bapak Ibu bisa eh, langsung share ya, bisa langsung sharing ke google classroom nanti peserta didiknya bisa melihat secara langsung, oke okay? terima kasih